Oke, ini game WWE 2K22, ya, tag team dengan karakter creation yang saya buat yaitu Adit Kalwin Patrin dan partnernya, random, ya, ya, Sagita Leo, ya, karena saya Sagitarius dan karakter rumpunya itu Leo, <laughs> Oke, lihat tuh, girang banget kan, sayangnya tuh, ya. lihat, <laughs> Girang banget ya lihat pakaian yang mereka pakai ya melambangkan kepribadian sang Winnie's ya dengan warna favorit saya biru merah dan putih Lihat sebenarnya mereka ini main Smackdown apa ingin jadi ini gamer streamer <laughs> Dengan sendal gunung yang saya pakai di situ dan kemeja planel yang diikat di pinggang dengan tas Explorer atau Adventure dengan headset gaming, nggak topi copet yang selesai pakai untuk bekerja <laughs> Ada lihat tuh, sanitarius Pertandingnya malah jadi kayak pengen touring Ada-ada <laughs> saja